Assalamualaikum soulmate. ketemu lagi di masalah emang ah, ada. ada di sini. Uh, Mimi sebelumnya mungkin mengingatkan kembali ke Solmit bahwa kemarin Maya kan uh, IG live dengan tema ketika ia yang dicinta pergi untuk selamanya. Di episode kali ini kita mengundang Solmit kita yang kebetulan yasin ya mengalami langsung kejadian ini dimana e, mitra hidupnya pergi untuk selamanya dimana sebelumnya juga kita sudah dengar ya di berita-berita akan -berita kehilangan seorang ayah yang ditinggal pergi untuk selamanya oleh putranya kali ini kita pengen berbagi yang sedia sharing session kita tuh untuk berbagi rasa bagaimana sih sebetulnya tuh merasa apa sih yang dirasa nih sama soulmate kita di sini mea sudah mengundang mbak farida assalamualaikum mbak farida oh iya hmm. tidak lupa di sini udah ada mimi cindy assalamualaikum. juga assalamualaikum ya mbak farida <laughs> aku pengen tanya nih langsung mbak kejadiannya baru berapa lama yang lalu ya ya Baru sekitar dunia, boleh ceritain enggak, gimana sih prosesnya? Ya. Hari itu hari Senin tanggal 6 Juni Kita posisi masih aktivitas seperti biasa Lalu ketika jam 5 sore, kita kan memang sore itu akan melakukan tafakur zoom ya Biasanya memang jam 5 sore itu kita sudah mulai persiapan jadi jam 5 Mas Ahmad itu sudah duduk santai. saya posisi itu saat itu lagi persiapan untuk buka puasa. Gak lama dia mengeluh bahwa kepalanya pusing. Dia mengeluh kepalanya pusing, terus dia minta dikerok. Lalu setelah kita berbuka sebentar, lalu dikerok, kita sholat maghrib berjamaah. Tidak lama dari situ, dia muntah dia muntah hebat semua sepertinya keluar dia muntah hebat saat itu terus dia minta istirahat dari situ dia sudah tertidur dia sudah tertidur lalu saya inisiatif untuk untuk bawa dia ke dokter saya merasa saya perlu untuk bawa ke UGD kan dia tidak bisa saya ajak bicara saat itu lalu saya inisiatif sendiri, saya bawalah ke UGD di UGD kita sekitar pukul delapan. Dokter sudah menyatakan bahwa suami saya koma. Jadi waktu Mbak Rida bawa dari rumah tuh Mas Akmal sudah tidak sadar. Sudah tidak sadar. Hmm. Posisinya dia sudah koma. Ternyata sampai di UGD bahwa e, ada stroke, sehingga sebetulnya perlu juga untuk CT scan. Tetapi karena kondisi tidak memungkinkan untuk kita di di rujuk, akhirnya kita tumbuh untuk sementara waktu sampai akhirnya kondisi mulai membaik dan aman untuk kita rujuk ternyata proses perjalanan jam dua belas dokter meninggal sampai Mbak Inka datang ya dia kan, ngasih kekuatan ke aku itu kan bahwa inilah ini ini raga loh bahwa sebetulnya Mas Ahmad sebetulnya jiwanya sudah tidak di sini seperti itu kan mm -hmm. itu yang memberikan kekuatan kepada aku mm -hmm. seperti itu hanya ternyata yang aku rasa setelah ah, Mas Ahmad meninggal setelah Mas Ahmad dibawa pulang setelah kondisi di rumah sepi hanya aku berdua situ deh kerasa saya, kehilangannya. Mm -hmm. Mm -hmm. kerasa saya merasa kehilangan kerasa saya merasa kehilangan apa ya kehilangan separuh dari hati saya itu kerasa banget di situ deh tumpah semua tangisan merasakan bahwa ya begitu cepat nggak kerasa banyak kenangan-kenangan yang yang yang, hmm. yang kita bersama semua tuh selalu kita lakukan bersama gitu semua itu selalu kita lakukan bersama gitu. hmm nggak nyangka bahwa akhirnya secepat itu allah mengambil kan seperti hmm. itu rasanya hmm. mendadak. Hmm. Kalau aku boleh tahu, pengen nanya juga Mbak hmm. baiknya Mas Ahmad sendiri, ada nggak menurut Mbak Farida yang ber, apa ya eh, pertanda mengarah? Iya. Oh, kan kadang-kadang ah. suka uh -huh. gitu ya kan sakit. Ya. Tahu kan Mas Ahmad juga uh, sudah cukup lama ya ada ya. sakitnya. Nah uh -huh. itu apakah begitu nggak sih gitu kan kadang-kadang ya. kita nih secara awam kan suka hmm. menganalisa sendiri ya bahwa rasa hmm. sakit itu tanda-tanda akan mendekati hmm. ajal hmm. apa gitu apakah nggak ada kayaknya sih mungkin iya apa ya firasan iya, atau kata-kata iya. iya. apa yang yang apa ya ya yang... kan suka ada ya gitu apalagi <laughs> itu di hari itu mau sakur ya moka. Kalau tanda-tanda mm -hmm. sih saya tidak tidak tidak, me tidak merasakan itu, mm -hmm. hanya memang di detik-detik Mas Ahmad meninggal, mm -hmm. itu adalah proses besarnya dia untuk memahami kalbu. Mm -hmm. Itu dia sangat berjuang sekali. Mm -hmm. Bagi saya, saya merasakan banget prosesnya dia, bagaimana dia dengan pemahaman akal yang tinggi, mm -hmm. dia ingin menggeser, mm -hmm. ingin menggeser menjadi kalbu. Dia meyakini bahwa sekarang kalbu, kalbu itu, itu satu-satunya. Sebelumnya tuh nggak begitu ya Mbak. Sebelumnya begitu. Jadi benar-benar di ya. waktu-waktu terakhir di satu bulan gitu. itu dengan segala permasalahan yang bertubi-tubi, tetapi dia tetap kekeh. Aku pakai kalbu, dia tetap terus berjuang di pakai kalbu. Lalu ketika Mbak Inka menyajikan sajian tentang akal versus kalbu, bagi dia itu bergetar, bergetar di diri dirinya. Di nah, situ dia dapat. Di nah, situ dia dapat di situ dia dapat sampai dia menyatakan pantun lengkap iya mbak aku perlu aku perlu melepas akarnya kalau akarnya akal karena saya tahu banget bagaimana dia memiliki kelogisan akal yang uh kayaknya belum belum bisa uh, dia terima kalau belum masuk akal menurut dia hmm. tetapi dengan sekarang dia belajar sekolah kabu ini, dia merasakan itu. Dia merasakan itu. Dia berjuang banget di situ. Itu yang, yang yang saya merasa. gitu. Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau berbuat apa. Tapi ini aku seperti ini. Itu hmm. yang yang saya merasakan perjuangan itu itu. Jadi, di sasa, satu bulan sasa, raya, yang hari yang hari hari hari. akhir. Mbak Farida ini mau tanya ya. Tadi kan Mbak Farida bilang saat Mas Ahmad uh, koma datang ke rumah sakit itu Mbak Farida eh, merasa bahwa apa yang Mbak Farida pelajari itu disinilah sajian dari ya. Allah ya. Ya. ya. tapi ketika Mbak Farida pulang ke rumah cuma tinggal bergeri, disitulah tumpah rasa tangis rasa ya, sakit, kehilangan. kehilangan dari mitra hidupnya ya. Mbak Farida itu merasa gagal, gagal gak sih Mbak Farida sebagai Aku, oh. yang sejatinya adalah jiwa itu Mbak Farida merasa kegagalan gak? Saat, udah cuma tinggal berdua sama Mas Ahmad Terus, merasakan kehilangan yang amat-sangat hmm. Untuk teman, kehilangan separuh Diri Mbak Farida, saat itu tadi aku ini dengar Mbak Farida Ya, hmm. itu, itu yang ternyata Aku pikir, dengan diamnya aku Aku tuh sudah sukses hmm. Aku pikir dengan tidak menangisnya aku, aku sudah baik-baik saja. tapi ternyata rasa takut itu muncul, rasa khawatir terhadap anak-anak itu muncul, ya kan? nanti bagaimana? itu yang aku merasa bahwa ya allah, ternyata aku gagal. aku belum memahami diri aku siapa, aku belum sepenuhnya, sepenuhnya memasarkan ini kepada engkau. itu yang aku rasakan sih. Jadi di saat yang sama Mbak Farida mau memilih ya, memilih ya membawakan nostalgia, ya. membuat atau lebih terburuk atau mau menyadari. Mm -hmm. Aku sadar di ada dua pilihan, aku harus pakai sudut pandang Al-Qur'an. Ya, tapi di satu sisi ternyata akal itu selalu berjalan sendiri. Itu yang aku merasakan. Tahu gimana tuh lebih mm -hmm. ya, ya. itu, itu yang aku merasakan hmm. <unnost ýří en faduh> ya. Yang aku lihat itu ya uh, Farida Pertama memang sudah Otomatis memilih Untuk menggunakan sudut pandang spiritual Memang sudut pandang spiritual ini Yang menggunakannya adalah hati Kalau hati memang ada kedalaman Jadi dia ada Ilmu yakin, ainul yakin, hak yakin. Jadi memang di saat pertama hari pertama jam pertama jam kedua masih isi kalbunya itu masih memampukan untuk mengambil sudut pandang spiritual secara otomatis. Hmm. Lalu disajikan lagi sama Allah terus sampai akhirnya, nah habis itu Mbak Fadilah ngerasa oh butuh lagi uh, sudut pandang spiritual yang lain. Nah. Jadi memang sudut pandang spiritual itu sebenarnya sih harusnya otomatis, ya, ya kan? Nah, oleh karena itu supaya otomatis kita memang butuh melakukan proses perenungan-perenungan yang bisa menancapkan suatu keyakinan di dalam kalbu kita, karena kalbu kita inilah yang akan otomatis mengambil sudut pandang itu. Nah, di dalam peristiwa Mbak Farida sama sahabat jiwa kita Mas Ahmad almarhum. Aku melihat betul bagaimana proses perjuangan so apa ya, proses perjuangan jiwa uh -huh. untuk menemukan jalan pulang kembali. Jadi Mas Ahmad itu aku tahu banget, ya pastinya Farida lebih tahu tapi karena kita sama-sama berjuang untuk meraih tujuan hidup yang sama lalu kita setiap minggu juga melakukan proses perenungan yang kita sinerjikan jadi aku melihat sendiri bagaimana Mas Ahmad yang betul memang kelogisan akalnya e, dominan dibanding kalbunya bagaimana kita bisa merasakan e, pakai kalbu ketika akal dominan tentunya sulit ya. jadi e, selalu adalah aturan teori-aturan teori tapi Mas Ahmad ini tahu yang benar harusnya spiritual itu ranah kalbu jadi berjuang gitu disitu nah di sini aku merasakan bahwa betul ya Allah itu tidak melihat hasil tapi dia melihat bagaimana perjuangan kita menukar kalbu dengan eh, menukar akal dengan eh, menggunakan kalbu sehingga kita bisa kembali kepada tujuan penciptakan kita bisa memahami itu. oh Tujuan penciptaan manusia Makanya Allah bilang Manusia diciptakan hanya untuk ibadah nggak ada hal yang lain Lalu sebaik-baik manusia adalah yang takwa Lalu yang melakukan ini adalah Tergantung kesadarannya Rasulullah itu juga mengatakan bahwa Setiap ibadah Tergantung Kesadarannya Yang diterima adalah Ibadah yang dilakukan dengan kesadaran Sebagai pengabdi Nah itu hanya bisa dilakukan oleh hati atau kamu. Jadi aku melihat merasakan gitu Mas Ahmad ini di situ. Aku tuh sampai gini loh. Ya Allah, Mas Ahmad langsung pengalaman langsung dia lakukan gitu. Aku sendiri belum tentu ya. Aduh, aku gimana gitu. Jadi aku melihat Mas Ahmad bukan. Aduh, kalau saya jadi Farida gimana ya? Bukan. Kalau saya jadi Farida. Saya masih punya kesempatan memperbaiki diri mm -hmm. Tapi bagaimana kalau saya jadi Mas Ahmad mm -hmm. Gak ada kesempatan yang kedua Jadi dari situ saya Berpikir, saya harus Melakukan proses dengan benar Karena apa? Karena waktu ini tidak akan kembali mm -hmm. Hidup cuma satu kali, tidak ada kesempatan kedua yeah. Waktu semakin sempit Saya harus melakukan perubahan yeah. Dan Buat aku, terima kasih Farida yang menyertakan aku, memberikan kesempatan aku sama Mas Aji untuk bisa menikmati langsung sajian dari Allah untuk jiwa ini, dan aku ngerasa gitu, Farida itu betul-betul dibantu sama Tuhan dalam prosesnya, makanya. Karena pakai hati, Farida bisa merasakan ini dari Allah, bantuan, mm -hmm. bukan penganiayaan. Makanya aku bilang waktu itu sama Farida, Farida, ini Mas Ahmad hanya raganya yang koma, tapi jiwanya bangun. On, mari kita, uh, kita, uh, apa namanya, kita taukin karena Mas Ahmad on jiwanya. Dia sedang mempersiapkan tafakur, pengajian, dan itu adalah perintah Allah. Insya Allah harus널 khatimah. Jadi kita waktu itu kita kalkinkan sambil menyaring hikmah di balik itu menggunakan kalim. Dan tentunya memang proses ini nggak begitu saja, ya melalui proses yang panjang. Iya, itu Yang aku merasa bahwa... Aku melihat sendiri prosesnya maaf, -maaf Mat, Gitu ya. Bagaimana dia terseok-seoknya, baga Bagaimana dia belok-belurnya. Menukar itu berat sekali. Sangat berat. Hmm. Gitu. Dan dia memberikan pelajaran ke saya itu... Lewat peristiwa ini, dia memberikan... Justru dia... Gimana ya? Dia juga tahu saya sedang berproses, Mat. Dia juga tahu bahwa saya itu bagi saya aku itu segalanya. Dia tahu itu semua dia fasilitasi apa kebutuhan saya. Jadi bagi aku dengan kemarin itu itu jadi kenangan terakhir yang ayah memberikan sesuatu loh, sesuatu yang bikin aku paham, yang bikin aku menjadi nggak ada kata lain selain hidup ini adalah berproses untuk afakur. Itu ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi memang ya, ini pilihan kita mm, yeah. Kalau kita mau pakai sudut pandang lingkungan Kita sampai sekarang akan Terlarut ter dalam ya. faktanya Kita akan terpuruk. terus ya. Dan itu pilihan kita Gak ya. ada yang bisa bantuin ya. Kalau kita akan menangis Menangisi yang meninggal pada hak Yang pergi sudah mendapatkan apa yang diupayakan ya. Sedangkan kita bagaimana ya. Kalau kita pakai sudut pandang spiritual, memang Allah sudah menyajikan betul kematian itu adalah sunat buah. karena siapa yang hidup pasti, dia pasti dia mati. mati. Lalu kita tidak saling memiliki, kita memang hidup di sini sementara. Hidup di sini adalah senda gurau yang menipu, aksesoris dunia. Jadi, memang kita memilih, gitu. kalau aku cuma merasakan setiap mengingat almarhum yeah. itu adalah indikator untuk kita berdoa mm -hmm. jadi mari kita hujani almarhum dengan doa mm -hmm. kita guyur dengan doa karena yang dibutuhkan hanya oleh almarhum hanya doa bukan nostalgia yeah. kalau kita nostalgia tidak bermanfaat bagi almarhum yeah. apalagi oleh kita yang hidup mm -hmm. yang ada kita akan putus asa mm -hmm. yeah sedih, tidak bisa melakukan suatu proses perubahan dengan benar. Padahal itu maksud Allah untuk kita melakukan proses dengan benar mm -hmm. untuk menemukan jalan kembali ke kampung halaman. Ya. Cuy benar ya, sebenarnya Mbak Inka ya, tadi Mbak Inka bilang bahwa kematian ini sebenarnya buat kita. Pelajarannya. Ya. Bagaimana kita memperolehkan. Iya. Iya. Bapak tuh nih aku belum merasa apa hmm. gitu Mbak Mba Farida ketika menyaksikan Mas Ahmad itu Mbak Farida sendiri udah punya rasa kalau aku yang ada di posisi itu aku iya. gimana ada enggak Mbak Farida Mbak Farida ini jadi jadi jadi jadi pengalaman untuk aku iya ya. Aku bagaimana itu Dia sudah selesai tugasnya. Aku masih punya tugas lain yang harus aku lanjutkan, ya kan. Dan kematian itu kan bisa kapan saja terjadi. Hmm. Ternyata artinya kan kita harus mempersiapkan bekal itu saat ini. Tidak menunggu nanti, pas sakit. Hmm. Tapi ternyata saat ini, karena cerminan Mas Ahmad ini bagi aku, ya Mas Ahmad lagi sehat. Hmm. Hmm. Lagi sehat, tidak sakit. Yeah. Secara usia dia tidak tua. Yeah. Malah eh, ayahnya sendiri yang protes. Kenapa, katanya? Hmm. Oh, ayahnya masih ada? Ayahnya masih hmm. ada, umur 83. Okay. Ya kan? Dia malah protes. Aku sudah menghitung teman-temanku, istilahnya mungkin dia sudah menunggu mati, tapi kenapa malah anaknya seperti itu. Mm. Itu kan kerasa banget bener ya, bahwa mati bisa kapan saja, mm. Mm. tidak, tidak pandang harus pandang menunggu pandang tua, ya. tidak menunggu sakit. Mm. Yeah. Itu berasa. Jadi ini menjadi bahan evaluasi, aku evaluasi besar-besaran, gitu, atas kegagalan-kegagalan yang terjadi, bahwa ternyata aku masih ada kekhawatiran hmm. ternyata aku masih punya ketakutan gitu kan? itu kan sesuatu yang harus aku ini ada apa nih ini hmm. jadi pertanyaan hmm. jadi warning ya. jadi warning hmm. gitu. ya memang sekarang kembali kepada kita yang hidup hmm. yang mati sudah selesai hmm. yang mati sudah selesai. jadi uh, begitu banyak sudut pandang spiritual hmm. misalnya tadi yang Bapak sudah sampaikan bahwa Betul, ajal nggak ada hubungannya dengan umur, dengan penyakit. Ajal ya, ketika waktu kita di dunia ini sudah selesai. Nggak menunggu kita taat dulu, nggak ya, ya. menunggu kita ini dulu benar dulu. Ya, Enggak. memang udah gitu selesai. Lalu, apa yang mau kita lakukan? Gitu hmm. kan? Ya. Jadi, memang fakta di lapangan gitu ya. Hmm. Sudah ribuan kali kita hmm. melihat kematian, ya, ya melalui media, so media sosial. Ya. Saudara kita, Tuh. pasangan kita, uh -huh. tapi kenapa kita tidak juga kunjung menyiapkan perbekalan kita Kenapa? kenapa? Iya ya, seolah-olah kalau ya. lihat orang meninggal, kayak kita nggak meninggal Kita nggak meninggal, iya. gitu, ya. jadi kita masih lama gitu ya mm -hmm. bayang, iya, Jadi memang kita harus mengambil uh, hikmah dari sini uh -huh. yang gitu, bukan saja membuat kita tercerahkan hmm tapi juga me me meningkatkan hasrat kita untuk mau melakukan perubahan, perubahan. karena tercerahkan saja tidak belum menjadi manfaat buat kita yeah. bermanfaat itu ketika kita melakukan action melakukan yeah. perubahan ke arah ketaatan yang lebih baik mm -hmm. jadi memang kita harus terus melakukan perenungan yang membuat kita uh, mau uh, merasakan tadi Mbak Faryer bilang hasrat yang tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya hasrat ini tumbuh uh, dan tinggi mm. sehingga mampu membuat kesat gerakan, mm. yaitu adalah ketika kita menemukan kegagalan mm. yang banyak. Mm -hmm. Oleh karena itu memang evaluasi harus dilakukan. Yeah. Tidak bisa tidak. Evaluasi apa? Evaluasi sejauh mana ilmu agama yang saya pelajari mm. sudah mewarnai kamu saya. Yeah ketika kalbu kita sudah tertancap kesadaran sesuai dengan kepahaman agama kita maka otomatis perilaku kita diwarnai oleh kepahaman kita. Mm -hmm. Ya, ya. Betul, mbak. Kita. Jadi uh, yang aku rasa ya balik lagi setelah Mas Ahmad selesai tugasnya selesai tugas aku ke ah, Mas Ahmad selesai di depan ada tugasku tugasku kepada anak. Kepada diriku sendiri, kepada sekelilingku di situ ya aku merasa aku harus bangun Menata kembali, mengevaluasi kembali Seperti itu yeah. Yeah. Jangan sampai Ada kegagalan Aduh. yang yeah. berulang Betul yeah. Artinya uh, Anak Itu sama posisinya adalah yeah. titipan Betul. Satu su Suatu fasilitas dari Allah yang harusnya memudahkan kita melaksanakan tugas Bukannya justru membuat kita sulit Sabar, sulit ikhlas, sulit memaafkan Sulit bersyukur, sulit berserah diri Justru itu ada yang salah Harusnya segala titipan Allah ini adalah untuk memudahkan kita Melaksanakan uh, tugas dari Allah Artinya mudah-mudahan ya Terima kasih banyak nih mm. Bapak Farida ya, ya. Artinya kita, kalau aku sih ya, kalau aku merasakan aku nggak tidur sih sampai sekarang belum nyenyak tidurnya, mm. karena aku ngerasa mm, aku harus berproses lebih sungguh-sungguh lagi, mm. karena waktuku semakin sempit mm. secara di atas kertas. Aku umurnya jauh lebih tua dari kalian <laughs> bertiga. Tentunya waktu saya di sini tinggal beberapa detik lagi. Jadi memang, uh, ini bukan proses yang gampang mm -hmm. Dan tidak instan, yeah. kalau tidak mulai di Mulai dari sekarang, Betul. lalu kapan lagi Betul. Karena Penancapan keyakinan ilah ya ini butuh waktu yang panjang karena Allah mencintai proses ya mm -hmm. Jadi, uh, aku merasa sekarang Action ini sampai di batas mana mm. gitu. Jadi aku sekarang lagi mencari melakukan evaluasi harus menemukan kegagalan-kegagalan setiap harinya mm -hmm. harus ada okay. sehingga aku merasa bisa meningkatkan uh, kualitas uh, proses bukan ketaatan aku belum taat mm -hmm. tapi proses untuk uh, merenung yang lebih dalam lagi mm -hmm. yang membuat uh, aku merasa Uh, udah gak ada tawar menawar lagi Aku gak ada pilihan lagi mm -hmm. Karena kita semua ini. tujuannya Udah kesan nah, ya. Dan mm -hmm. mati itu Pas, Sudah terlanjur hidup mm -hmm. Dan hidup untuk ibadah mm -hmm. Lalu gak ada pilihan lain selain dilakukan ini Dan mm -hmm. ibadah ini kan Suatu kemampuan hati yeah. mm -hmm. Dalam memilih sudut pandang mm -hmm. Dan ternyata kerasa ya Mbak Bahwa Itu tidak bisa otomatis Gak bisa harus nah, kita, belajar harus ya. hmm. kita belajar di sekolah kita ini iya. hmm. Itu yang saya bersyukur Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Sekolah Kalbu Intiara Tauhid Dulu saya diperkenalkan oleh Teh Mariam Lalu Alhamdulillah saya bisa dibimbing oleh Mbak Ingka Oleh Pak aji itu saya bersyukur sekali Mbak Karena itu Membantu saya, membantu saya menemukan mana yang, jalan yang saya ambil Saya terima kasih banyak kepada Bapak Almarhum Permadi Alibasyah Juga kepada istrinya Ibu Rita Permadi Alibasyah Karena dengan metode Tafakur ini, ini membantu saya untuk, apa ya, saya mendapatkan pencerahan Pencerahan kepada jiwa saya, bahwa sebenarnya saya adalah jiwa Sejatinya saya adalah jiwa yang memiliki tugas di dunia ini. Artinya di sini kan saya harus mempertanggungjawabkan tugas saya. Saya harus bisa sukses menjalankan tugas ini. Nah, kesuksesan tugas ini tidak bisa serta-merta begitu saja. Kalau kita tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, itu yang saya bersyukur. Jadi bagi, bagi saya, tafakur itu segalanya. Yeah, alhamdulillah, <Guppy> karena memang Tafakur Rasulullah SAW Memang menyatakan bahwa Tafakur sejenak lebih baik Daripada ibadah satu tahun Dalam hadis riwayat yang lain Dikatakan lebih baik daripada 60 tahun Dan di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Araf 179 Dikatakan bahwa Apabila kita tidak mau menggunakan kalbu kita Untuk menghayati ayat-ayat Allah Tidak mau menggunakan Mata kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Tidak menggunakan telinga kita Pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Kita lebih sesat dari binatang ternak Jadi memang Allah sudah menginformasikan Melakukan tafakur atau berpikir tanda kutip Atau merenung dengan menggunakan semua potensi yang Allah berikan pada kita Itu adalah yang utama satu, penyebab manusia masuk neraka Begitulah Pesan Allah dalam Al-Arah 179 Alhamdulillah ya Alhamdulillah Aku uh, juga Terima kasih Mi. Hmm. Mulut aku Mas Ahmad itu Menukar jiwanya Untuk mengajarkan kita semua Bahwa Manusia yang sejati adalah jiwa Raganya kembali ke, al ke kuburan Kita jiwa Melanjutkan perjalanan ke alam kubur Iya Mbak uh, Persis seperti yang tadi Mbak inka bilang ya Fenomena Mas Ahmad ini juga meninggalkan sesuatu yang dalam buat mimi gitu Yang Bibi gak bisa nulis panjang gitu cuma ini ada menuliskan satu puisi. Ya, gitu. Oh iya. Rasa, ini, rasak pelajaran buat mm -hmm. mimi sendiri dari fenomena masa ini. Gitu. Bapaknya, makasih banget, gitu. buat aku bikin nglek banget gitu buat ini. Hmm. Kita oh, cain, Aku nantai. juga pernah dengar tuh itu benar-benar kalau buat aku layak deh untuk di sharing karena waktu mimi bacaan itu juga aku tuh bergetar hmm, gitu. Ya. Aduh. Itu, tuh, itu itu tulisan rasa, Itulah kalbu yang menulis, artinya kalbu yang tercerahkan gitu. Ya, palingan baca aja ya. Baca aja Mulai ya. Baca aja ya. Baca aja ya. Baca aja ya. Baca aja ya. Baca aja ya. Baca aja ya bagi diri ini tak nah, ada tanda-tanda tak ada kata berpisah semua tiba-tiba engkau pergi di saat dirimu sudah mampu berada di jalan dan arah yang benar jalan yang dibentangkan oleh Allah SWT untuk kita pilih dan engkau sudah memilih jalan dan arah untuk bahagia lalu bagaimana dengan aku sahabat engkau pergi meninggalkan isak tangis dalam hatiku isak tangis yang kurasakan bukan karena kehilangan engkau sebagai sahabatku isak tangis yang kurasakan bukan karena rasa ibaku pada keluarga yang kau tinggalkan, isak tangis ini milikku sendiri. Isak tangis sang jiwa, rasa takut, rasa khawatir bukan lagi kurasa pada si tamu yang akan datang menjemput, tetapi pada rasa apakah? Bisa pergi di saat hati ini bahagia sepertimu. Apakah aku sudah rela menukar hatiku sepertimu? Di mana aku tahu betapa relanya dirimu untuk berjuang menukar hati ke dunia hujanmu hanya untuk bersamanya? Bagaimana dengan aku? Siapkah aku saat si tamu datang menjemput? Koperku masih kosong. Sahabat, kepergianmu bagaikan alarm jiwaku. Alarm untuk kembali bangkit dari tidurku. Alarm untuk kembali membangun hasrat. Alarm untuk mengejar ketinggalan-ketinggalanku alarm untuk tidak lagi membuang waktu sia-sia karena sesungguhnya sang jiwalah sang pengeman tugas sang jiwalah yang melanjutkan perjalanan sang jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang aku kerjakan selama aku hidup di dunia menyadari waktu terus bergulir dan tak bisa aku hentikan walau sesaat ini penting untukku, untuk aku yang masih tertatih-tatih berupaya, aku tahu tidak mudah, tapi aku yakin, aku bisa. Waktu satu menit lalu adalah masa lalu, tidak ada yang bisa aku lihat di sana. Selain aku menjadikannya pelajaran, evaluasi, introspeksi diri, memperbaiki teori terus-menerus dalam upayaku mengisi koper kosongku Hanya aku yang bisa Tiada seorang pun mampu membantu Aku sejatinya jiwa yang bertanggung jawab akan perjalanan hidupku sendiri Sahabat Engkau buktikan kepadaku apa arti kesungguhan suatu proses And you nailed it. Selamat jalan, sahabat. Tugasmu telah usai, tinggal ada aku dan prosesku, tinggal ada aku dan tugasku. Terima kasih, sahabat, atas kerelaan dirimu untuk pergi demi membuka mata hatiku, mata hati yang selama ini buta, mata hati yang merasa tidak pasti akan adanya perjalanan ke alam alam selanjutnya. Terima kasih. Semoga rasaku ini tidak berhenti sampai di sini. Rasaku harus membawaku kepada kesadaran diri sebagai persiapanku mempersiapkan kehadiran sitamu yang pasti akan datang menjemput. Walau aku tidak tahu entah kapan. Sitamu yang tak peduli apakah kau perku? sudah penuh terisi atau tetap masih kosong melompong. Selamat jalan sahabat ini aku dedikasikan untuk sahabat jiwaku Mas Ahmad, terima kasih banyak Mas Ahmad. Karena ini sangat amat mencerahkan aku, membantu prosesku. Semoga proses Mimi nggak sampai di sini ya, Ingka Terus ah. Memang untuk bisa melakukan proses ini kembali lagi Supaya tidak berhenti di sini memang harus membutuhkan hasrat yang bisa mampu menggerakkan kita Yaitu dengan cara menemukan banyaknya kegagalan yeah. Tidak merasa baik-baik saja yeah. Merasa banyak kekurangan Merasa banyak dosa Merasa banyak kesalahan-kesalahan diri dan merasa terburuk Alhamdulillah. Selalu apa yang disampaikan Mbak Inka, yang di sharing Mbak Farida tadi Yasin, mm -hmm. makin jadi pustaka yeah. proses mm -hmm. kita yang mm -hmm. persiapkan kematian mm -hmm. kita. Alhamdulillah. Yeah. Terima kasih banyak ya untuk peluangnya bisa diundang di sini. Aku terima kasih banyak kepada Mbak Inka. Alhamdulillah. Kan, Ya, segala manfaat dan kebenaran hanya milik Allah. Segala adalah milik aku. Aku bersyukur, aku bersyukur. Ini yang jadi kekuatan aku dapat di sini aku merasa bahwa Mas Ahmad pergi, dia teman diskusi aku, teman sinergi, teman segala macam. Tapi aku bersyukur di disini, yang menjadi kekuatan bahwa bagi aku, kepergian dia meninggalkan pelajaran yang berkesan Dia tidak meninggalkan aku dalam keadaan lemah iman Artinya, Bismillah, bahwa segala sesuatunya Allah pasti sudah aturkan yang terbaik Dengan apapun, aku bersyukur menemukan jalan yang memang harus aku lakukan itu apa gitu apa ya posisinya itu jadi tidak tidak bimbang ya, itu ya. yang aku merasa uh -huh. itu yang aku bersyukur ya aku yakin bahwa oke okay, Bismillah aku bisa hadapi ke depan seperti itu ya. ya memang uh -huh. uh, metode tafakur di sekolah kita ya uh -huh. sekolah Kalbu Mutiara memang memudahkan kita uh -huh. memudahkan kita bisa mengamalkan Ajaran-ajaran Al-Quran hmm. Al memudahkan kita taat hmm. Tapi Dengan syarat ketika kita Melakukan proses sesuai dengan Terus, ya. Dengan benar Alhamdulillah Apa yang di kita sharing hari ini dibagikan rasa oleh Mbak Rida, mm. tadi Mbak Imka ya, dan ini, sini. <laughs> Alhamdulillah diberi kesempatan berbagi rasa ya. yang mm -hmm. bisa aku tuangkan. Ini, ini hari ini kita memberikan suatu sudut pandang yang Mbak Imka ya bahwa kehilangan orang yang dicintai ya. itu kita bisa melihat sebagai pelajaran untuk kita. Ya. Untuk diri kita, ya, persiapan ya, Untuk kita untuk yang kita. mempersiapkan diri kita ya, ya. Jadi, kehilangan <coughs> orang yang kita cintai Tidak membuat kita terpuruk Bahkan ya. kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh ya. ya. Untuk bisa selamat di dunia ini dan di akhirat kelak Amin. Dan bisa menampati sebaik-baiknya Dan itu berarti kita harus menjadi sebaik-baik makhluk ya. ya. Itu syaratnya ya. Hmm. ya, Salmit Sebelum lanjut, nangis lagi ya. <gifat> Mimi tutup dulu, sharing session kita di episode ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sharing memberikan sudut pandang yang berbeda untuk format di luar sana, mm -hmm. mengenai kehilangan <gifat> orang yang kita cintai untuk selamanya. Lalu, jangan lupa ini Oh iya, jangan lupa Mea. para soulmate uh, Mea atau masalah emang ada Ikutin terus di youtube channel kita Dia ada di spotify Dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol di facebook Di instagram yes. juga kita ada tiktok yeah. <laughs> uh, Soulmate semua boleh memberikan yeah, sarannya sharing, yeah. sharingnya tentang semua permasalahan ya, yang untuk tema-tema yang bisa kita angkat di sharing session masalah yang ada, ada. <laughs> ini buktinya jamin, ya, langsung kita masalah hasilkan dan masalah. Masalah. Masalah. Ya, ternyata, ya. luar biasa. tercarih <laughs> ya. ajaran Tuhan. apa ya. itu berpikir. ya mbak? ya merubah sudut, sudut pandang nah. ini. baik somit mimi Cindy dan Mbak Inka Undur diri dulu <Stonecat> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya Solmet.